Jika pergerakan dolar Australia (USD) tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0.73557 sampai 0.73729, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga dolar Australia (USD) dikembali bergerak bearish ke bawah menuju level 0.73078. Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia USD terus bergerak ke atas dan menembus level 0.73729 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.74009. Sekian analisa forex untuk tanggal 9 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212